Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman Sinjawat sekalian, dimanapun kalian berada. Bagi teman-teman mahasiswa perawatan ataupun yang sudah lulus yang sedang berjuang untuk bisa lulus kompeten pada Ujian kompetensi, saya mendoakan teman-teman dapat lulus dan diharapkan bisa lebih meningkatkan lagi skill dan kemampuannya di mana hari ini kita akan membahas mengenai soal uji kompetensi atau hukum keperawatan mendekat bedah dilengkapi dengan jawaban dan pembahasan. Sebelum itu teman, jangan lupa atau bantu dukung Youtube channel Perawat Indonesia dengan cara like, subscribe, dan share. Baik, kita mulai pada soal nomor 1. Soal nomor 1, seorang laki-laki 47 tahun dibawa ke ruang neurologi dengan keluhan, satu sisi tubuh tidak bisa dikerakkan. Hasil pengkajian, refleks menelan pasien tidak ada. Dokter menginstruksikan pemasangan selang makan atau nasogastric tube. Persiapan alat sudah diletakkan di troli. Selang NGT, kateder tip, handuk kecil, plester, beberapa potong tisu, tong sepatel, gelas berisi air putih, sarung tangan bersih, dan bengkok. Namun perawat menyadari bahwa masih ada peralatan yang kurang. Apa alat yang perlu ditambahkan untuk prosedur tersebut? A. Sarung tangan steril B. Kapas alkohol C. Makanan cair D. Jilip plumas E. Pinsel. Silakan teman-teman sejawat sekalian untuk menjawab dan memahami soal nomor satu ini. Ya, di sini teman-teman harus memahami dulu apa yang menjadi kata kuncinya. Nah, pertanyaannya adalah, apa alat yang perlu ditambahkan untuk prosedur tersebut? Nah, setelah teman-teman sudah mencari tahu apa yang menjadi kata kuncinya, teman-teman langsung. memilih apa menjadi pilihan jawaban yang tepat pada soal nomor 1. Nah, kita ke pembahasan. Jawabannya adalah pilihan D, yaitu jeli pelumas. Nah, kata kuncinya, namun seorang perawat menyadari persiapan alat tersebut masih ada yang kurang. Nah, sehingga perlu teman-teman membuat strategi menjawab soal di sini. Nah, di mana... Teman-teman sekalian harus fokus pada pertanyaan di atas. Yang ditanyakan adalah, apa alat yang perlu ditambahkan untuk prosedur tersebut? Nah, adalah dalam kasus tersebut, perawat telah mempersiapkan alat, namun masih ada alat yang kurang, yaitu cili pelumas. Nah, tips menjawabnya adalah, mahasiswa diharapkan mempelajari kembali tentang eskopik perawatan, terutama pada pemasangan LKT. Nah, setelah teman-teman sudah mempelajari ini, tetapi kami atau saya menghimbau teman-teman untuk mempelajari lagi mengenai SOP perawatan atau prosedur tindakan perawatan khususnya pada pemasangan M&GT. Nah, itu teman-teman bisa mencari dari beberapa referensi, baik dari buku, artikel, dan beberapa penelitian. Kita lanjut kepada soal nomor 2. Seorang laki-laki 55 tahun dirawat dengan gagal jantung Hasil penggajian pasien mengeluh batuk berdahak tetapi sulit sekali mengeluarkan dahaknya. Tindakan perawatan kolaboratif pemberian obat mukolitik telah dilakukan. Apa tindakan perawatan selanjutnya untuk kasus tersebut? A. mengejarkan batuk efektif, B. melakukan fisioterapi dada, C melatih teknik nafas dalam, D melakukan pengisapan lendir, E menganjurkan minum yang banyak. Nah dari soal nomor satu tadi disimpulkan bahwa di sini pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan A mengajarkan batu efektif. Kenapa? Karena di kata kunci kita menemukan tindakan keperawatan kolaboratif pemberian obat mukolitik telah dilakukan oleh perawat. Sehingga, teman-teman harus membuat strategi menjawab soal, yaitu fokus pada pertanyaan di atas. Yang ditanyakan adalah apa tindakan keperawatan selanjutnya untuk kasus tersebut. Dalam kasus di atas, perawat melakukan tindakan kolaborasi dengan memberikan obat mukolitik pada pasien, maka tindakan selanjutnya adalah melatih pasien teknik batuk efektif. Nah, Untuk kita bisa melatih pasien, diharapkan kita sebagai mahasiswa keperawatan ataupun kita yang sudah lulus, diharapkan kita harus mempelajari kembali tentang tindakan SOP keperawatan, yaitu khususnya SOP dalam melakukan batuk efektif. Nah SOP ini teman-teman bisa mencarinya dari beberapa referensi, baik dari buku, artikel, beberapa penelitian atau temuan dari pakar-pakar keperawatan. Nah di situ ada beberapa referensi yang harus teman-teman pelajari. Nah dengan kita mempelajari atau membahas soal hukum ini, diharapkan teman-teman memahami, Teman-teman nanti bisa lulus kompeten pada ujian hukum periode berikutnya. Dan saya doakan teman-teman segera lulus pada uji kepotensi periode berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga Anda sekalian lulus kompeten dan mohon dukungannya. Pada YouTube channel Perawat Indonesia ini, dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih.